satu, dua, satu, dua, Ayo gigit semangkanya. Satu, dua, tiga Keligis, melompat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kupu Kupu menari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Mobil membunyikan klaksonnya Satu Angka satu terlihat seperti roti baget Angka satu terlihat seperti pensil Panjang dan kurus Angka dua terlihat seperti angsa. Angka dua terlihat seperti kuda goyang. Bergoyang dengan riang. Tiga. Angka tiga terlihat seperti sayap kupu-kup. Angka tiga terlihat seperti telinga manusia. Mendengarkan. Empat. Angka empat terlihat seperti perahu layar di laut. Angka empat terlihat seperti bendera yang berkibar. Lima. Angka lima terlihat seperti kait yang melengkung. Angka lima terlihat seperti rubah yang menyeringai. Angka enam terlihat seperti peluit wasit. Angka enam terlihat seperti kelinci yang melompat. Tujuh Angka tujuh terlihat seperti burung dengan parut. Angka tujuh terlihat seperti cangkul untuk menggali.